Kali ini kita jalan-jalan ke wisata Wego Sugio Lamongan Di video kali ini, saya akan kupas tuntas tiap sudut sedetail-detailnya Jika setelah lihat video ini, Anda tidak akan asing jika masuk ke sini Petualangan pejalan kaki turun gunung kita bongkar mulai harga parkir, kendaraan, dan tiket masuk Dan kupas tuntas apa saja yang ada di dalamnya Jangan bosan-bosan lihat wajah mimin selama 60 menit ke depan ya guys Wego Ini luarnya seperti yang anda lihat Biasa saja Tapi dalamnya luar biasa Penasaran? Jackie cerot cuma parkir ya? lima ribu ya? di ini kurang ini kapan mas? 1 minggu oh saya oh. oh, berarti oh, Yeah, but... yeah. No. Oh, okay, okay. Jadi parkirnya murah banget guys, cuma 5.000 perak. jangan lupa gunakan protokol kesehatan sebelum masuk seperti mencuci tangan dan memakai masker ini untuk tempat parkirnya kira-kira muat untuk 100 bis cocok guys Kita jalan-jalan dulu, guys. <Teres Execulation> Rp20.000 di bawah. Ketika kita tarik mi Andre. Nah, wis. Nglegosi kokon dibangun tahun berapa tuh Pak WG ini Pak? Mulai awal 2016, tapi kita buka itu mulai 10 November 2016 Oh 10 November Jadi, jadi 5 tahun kemarin, mulai 15 tahun Oh, baru 5 tahun Fasilitasnya itu apa aja? Ingat Pak? Maksudnya fasilitas itu. Ya tempatnya itu apa aja? Ada outbound cumaan ya terus. Aula nah, untuk tempat-tempat pertemuan. Oh ada ula, ya seperti yang kita ikut tadi terus ada burungnya juga pak ya. <laughs> ada burung ada hewan. Nah, lah ini kita masuk langsung eh, ada pesawat. Ini pesawat asli pak ya? Yang kepingin tahu langsung main ke sini, untuk harga tiket saya dikonfirmasi sama bapaknya tadi. Semuanya fleksibel, tergantung hari dan tanggalnya. Gitu, Bang. <gulis> <gulis> <gulis> <gulis> Jadi, sewaktu-waktu bisa berubah. Gitu, oke, sip. Yang belum pernah tahu, dalamnya pesawat, cek intro langsung saja, guys. Ternyata di dalamnya seperti apa, Adah. ini rumah. seperti ini ya. kayak bis pariwisata uh... oke okay. sekarang kita coba jalan ke apa ya apa yang namanya dilarang masuk jadi saya nggak berani masuk kita jalan, atau review jalan-jalan yang lainnya. Ikuti terus, ya, guys! Jalan-jalan. <gifat> kali ini saya akan tunjukkan tempat yang paling bagus untuk foto-foto ini lumayan ya cocoklah buat foto-foto lanjutkan perjalanan oh ada taman guys, taman. bagus ini saya shoot dari depan ke belakang anaknya ya ngajak pacar cewek. Uh, mantap. Ayo, Lumayan bagus. lanjutkan perjalanan. tempat bagus, itu, itu. saya ya. tempat outbound, guys. tempat, outpun. tempat outpun. cocok. Wiko dari atas. Oh, ternyata sama aja banyak pohon bambu. Lumayan capek. lanjutkan perjalanan lanjut di sini gerimis guys, gerimis cepetan cepetan hujan jalan jalan ini tempatnya itu natural banget banyak sekali pembuan. kalau memancing recommended tapi ya gitu, parkirnya 5000 maksudnya 20.000 jadi kita harus menyiapkan uang 20 lima ribu nah, lanjut. jalan-jalan. iya. apa sayangnya suasana hujan jadi harus keburu-buru ya. Ini tempat apa ya pemancingan guys. Tempat pemancingan, enggak ada orang mancing karena memang sengaja kesini ya nyari yang sepi, nyari yang murah. <laughs> Kalau sabtu minggu tiketnya naik. Ah, mantep, it's ada tempat yang cocok buat foto putih ya. Existing dulu, nah, nyoba untuk Eh, habis foto miring. bodoh <goda> amat, lanjut uh, mau dalam meja itu sama tripod jalan-jalan. Lanjut ya, guys. Kita mau lihat prasasti, keren kayaknya. Pokoknya, jangan di skip rugi nanti. lanjutin grimis guys jadi ya sementara saya istirahat dulu tapi memang untuk suasananya bagus recommended kalau mau wisata jalan-jalan keluarga recommended hujan grimis guys kalau ingin tahu fasilitas nih lihat di belakang nah, itu ada client fox homestay ada apa itu lagi ya yes, pokoknya itulah pokoknya recommended buat jalan-jalan bagus, bagus recommended, recommended cocok untuk wisata keluarga sekarang kita cari koleksi burungnya cek ini lalu kita lihat koleksi binatangnya guys sini ada apa aja Haha, yang pertama Australia, Cockatiles menyukai lahan basah, semak belukar dan lain sebagainya. Nanti aja kita buatkan skripnya. Oke lanjut, yang kedua aja, kosong. Okay. burung jalak sama tepukur tapi koleksi terbaiknya adalah ayam tapi ada iguana ada juga beberapa binatang-binatang piaraan uh, ramai banget kita balik dulu lumayan suasana yang cukup mengepikkan cocok buat jalan-jalan aduh nah, ini burung-burung tadi -burung yang kita record Ada banyak sekali patung masuk masuk masuk kalau yang punya anak kecil bawa aja ke sini pasti bahagia hidupnya <laughs> lanjut nah tempat mana lagi ya? rasastinya guys, ah, ada apa aja ya? Shhh. Baja bareng, kalau oh, enggak ada sih, guys. Putra. Ah. walaupun hujan semangat sekarang kita berada di foto uh, di patung unta guys bagus Sintanya epic sip mantep recommended Nah ini Gerakan saya ini Ka'bah mini Guys Jadi yang mau sholat Silahkan Serasa Makkah Lanjut jalan-jalan uh, Wah ada tempat-batu batu mantap. uh sip Seperti epic sip Seperti Seperti Seperti Hai, main ke sini. Kiam banget. Oke, okay, sip lah. <laughs> wow. Joss. Mantep yaungnya. Dan guys. Waktu -waktu. Masuk masuk. Yang minta suasana atas, sama saya. Oh mantep. Lah, tenangnya bagus, lumayan rumit. Hai, nah, itu tiwo, saya cakap, kita pulang, mumpung sepi. jalan-jalan nah, dulu -jalan Weibo. Yeah. ini okay. muter-muter-muter. lanjut guys ada dua cewek mandi gak berani ngerikot takut orangnya malu nah. disini juga dilengkapi fasilitas untuk bermain anak-anak yang punya anak kecil sangat direkomendasikan untuk main di sini. mau di record. yeahhh ya. gila nyata okay. ini ternyata ada juga homestay jadi kita bisa tinggal di sini mau nginep wisata keluarga cocok lah penampakannya bagus guys ah guys cocok untuk jalan-jalan mantap lanjut jalan-jalan kita cari tempat setapak aja jalan setapak di depan homestay Guys, dia nak Di Kita jalan-jalan di homestaynya Di seperti ini. Untuk review homestay di Wego Sukio Lamunan. Recommended wisata keluarga. Sip. Sekarang Aku ragu, pulang saja. Bodoh amat, lanjut! tidak usah jalan-jalan langsung terus aja ya, guys. Nah, Kau di jalannya mau ini bukan tempat outbound, guys. Hai, apa ini hai, hai, amat lanjut hai, hai, hai, lagi nggak tahu tempat wisatanya ada apa jadi sini jadi ada tempat ada kolam renang ada homestay ada outbound ada tempat binatang tadi ya oh ini banyak cocok ini tempat outbound outboundnya cocok dia yang mau, yang suka bertema camping recommended fasilitasnya lengkap guys recommended mumpung sepi Murah meriah, tapi lengkap. Kita balik lagi. capek guys, capek. Ah, capek guys. Tapi masih ada lagi uh, perkemahan waterpark udah apa ini ATV. Trail adventure, oh ada trail adventure-nya juga, kita lihat dulu, mumpung sepi. Yang ingin tahu replikanya, Hajar Aswad di sini ada, guys. Ini, nah, ini replika Hajar Aswad. Ada rumah, mantep kan? Cocok, mantep, mantep. Tolong gue ya. mini pak. Apa rekam Mainan anak-anak. Ayunan. Nah, di sini tempatnya guys contoh rambu-rambu lalu lintas nah, ini dari tiga lintasan untuk updown. Ya, lumayan. Ah, lumayan, lumayan. Uh, Padahalnya buahnya banget, guys. Capek. Ini kalau lu sendiri capek. Ada T-Rex. Yeah. Ini adalah tempat untuk berciinta. Real Love Island. Love -nya. Cheers. Love Island. Mantap. Lah. Ini adalah Love Island. Jadi bagi muka mudi yang sedang berpacaran disarankan untuk jalan-jalan ke sini karena ada Love Island. lanjut ke, nah ini ada sepeda dua nggak tahu buatnya apa, oh, udah amat, amat <kuh> lanjutkan perjalanan kemana kau guys Mari nggak hai, hai, Pak untuk hai, hai, hai, itu berarti uh, ada yang fan ada yang AC juga, uh, uh, iya, untuk harganya harganya sekitar kalau yang hai, 200 hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang fan itu yang apa maksudnya? yang, yang kipas maksudnya yang kipas nih kalau tinggal nong as ini. berapa tuh? 150. Oh 150. itu hitungannya selama 24 jam pak ya? Ah iya uh, iya iya. kamar iya. mandi di dalam lalu itu? Iya sebenarnya stay. <laughs> sama nah, Kalau, kalau kotak kan di luar. Oh kotak itu beda ya? Uh, kotak itu yang as itu kan kamar mandinya kan di luar semua. Hmm. Di luar semua. Yang sebelah sini saya kan, kotak. Geng-geng geng itu di luar. Nongtara nah, itu. Sebelah Ya, tapi itu khusus jadi nggak semua orang bisa masuk <laughs> artinya bukan bersifat umum hanya okay. uh, uh, uh, untuk orang-orang tertentu umum kan, uh, kayak hotel, kayak motel nah, kayak, uh... sekarang sudah selesai saya mau pulang dulu Nah, tadi udah wawancara sama bapaknya ada beberapa yang boleh diizinin boleh diliput, beberapa ada yang nggak. sekian dulu ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo mulai